Rungkat anjir Teori kerungkatan juga kita pasang turun Pasang turun Kita habisin aja Ini adu nasib <tuh> Ini Kalau ke atas sudah habis saldo kita dan tidak cukup dalam akun nah Anjir rungkat habis Anjir Oke tapi dapat sini sih, sih yang dua kayaknya gimana Nah, anjir udah di all in yang bawah itu. Pertara. Oke naik sini sih. Dapat 1000 doang anjir. Oke dapat dapat seribu oke dapat lagi jadi dua ribu Eh, mau turun, tutup penghabisan ini. Kalau kalah, udah ini oke. Okay, naik memang hoki sih, hoki parah. Cok, udah mau habis naik lagi. Oke, okay, dapat seribu, dapat lagi dua ribu tiga ribu. berarti kita nggak jadi room guys. Pasang lagi, alin oke okay. bakal naik sini sih, kayaknya. Kalau anjir, dapatlah dapat dapat dapat nice oke okay. masa.